Oke pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video follow up atau mungkin hanya sebagai video iseng juga, saya enggak tahu juga bagaimana cara mengatasi uh, laptop atau mungkin komputer yang menggunakan VGA AMD atau mungkin GPU AMD yang si kursornya tuh begitu kalian gerakin itu tiba-tiba diem gitu, gerak diem nggak bisa kakekin sama sekali, terus bisa kakek lagi, diem lagi, dan terus kayak gitu. Dan itu biasanya ada apa ya interval? Jadi gitu. mungkin kalau bahasa fisikanya mungkin ada intervalnya, ya. jadi jeda waktunya gitu. Itu ada intervalnya dan uh, ini akan terjadi kalau kalian update driver AMD kalian gitu. Nah. Solusinya adalah kalian bisa uh, mendisable untuk AMD nya gitu untuk driver atau mungkin display driver nya Nah tapi akan ada dua hal yang terjadi Kesatu kalau kalian misalnya pakai uh, laptop terus kalian misalnya pakai monitor eksternal atau mungkin pakai uh, TV gitu ke TV in atau mungkin ke proyektor itu nggak akan muncul karena kalian memang harus butuh uh, VGA driver gitu ya Nah yang kedua itu kalian gak akan bisa main game. Karena ya drivernya gak ada. Dan itu drivernya uh, kalau gak ada nanti si brightness dari laptop kalian itu bakal uh, terang banget gitu. Dan mungkin kalau kalian pakai... Uh, VGA gitu ya di komputer itu nggak akan muncul displaynya sama sekali mungkin ya jadi kalian harus uh, ke uh, prosesorin gitu ya untuk uh, ini maksudnya bukan ke prosesor sih ke board gitu mungkin kalau kalian pakai prosesor yang memang udah ada uh, igpu-nya gitu ya Nah tapi untuk eh uh, mengatasinya itu adalah cara yang pertama gitu ya dan untuk cara yang kedua, kalian bisa coba cari driver yang tua gitu bisa dibilang apa ya hebel gitu ya mungkin udah bobo gitu kalau bahasa Sundanya gitu hebel tuh udah kayak jadul gitulah gitu udah udah berdebu kayak gitu. Nah, jadi apa kalian bisa cari uh, drivernya gitu misalnya kalian cari VGA yang drivernya itu pakai lama misalnya 2014 atau 2015, kalian bisa coba uh, hapus untuk uh, VGA kalian gitu untuk drivernya menggunakan DDU gitu atau mungkin display driver anin installer. Saya juga udah ada videonya, saya nggak akan tunjukin di sini karena takutnya nanti jadi tambah lama gitu untuk videonya. Jadi kalian cukup tinggal Uninstall aja untuk VGA kalian pakai DDU. Kalian uh, install driver yang lama dan kalian kalau mau update kalian bisa ke Uh, Device Manager gitu ya, walaupun sih saya cuma nyontohin doang sih, ya saya cuma nyontohin doang dan saya di sini menggunakan uh, VGA uh, Nvidia sih. Nah di sini kalian bisa klik yang namanya Display Adapters gitu ya. Di sini kalian cukup tinggal cari aja untuk uh, VGA kalian apa namanya, misalnya uh, 6900 XT atau mungkin 570 uh, rx 5670 RX580 atau RX570, ya kalian tinggal cari aja namanya. Kalian klik kanan di sini, kalian cukup tinggal update driver gitu. Nah di sini untuk update driver kalian pastiin untuk internetnya uh, terhubung gitu ya. Jadi kalian akan otomatis uh, mencari drivernya gitu. Tinggal kalian klik aja gitu kan, kayak misalnya uh, otomatis kayak gitu. Kalau kalian menggunakan driver yang jadul gitu, ya. misalnya untuk uh, drivernya misalnya untuk saya kemarin coba di driver 2013 gitu ya itu begitu saya cari gitu ya, di otomatis ini itu langsung update ke 2021 tanpa kursornya ini jadi patah-patah gitu ya dan ya memang itu adalah salah satu caranya sih untuk cara yang kedua mungkin ya untuk follow upnya. karena untuk cara yang pertama itu menurut saya Uh, untuk uh, jangka pendek Untuk fixnya bisa Cuma untuk jangka panjang Menurut saya nggak bisa Karena kalian mau gimana pun Kalau kalian misalnya dipakai untuk kerja Itu ya kalian harus pakai uh, proyektor Atau mungkin monitor tambahan gitu Jadi untuk uh, uh, display ke media lain itu butuh banget gitu Dan kalau kalian misalnya ngetik di laptop yang brightnessnya itu cerah banget itu menurut saya nggak bisa sih kecuali mungkin kalau kalau kalian bawa sunglass atau mungkin kacamata yang hitam gitu ya sambil ngetik laptop jadi kalian biar kayak James Bond gitu atau mungkin kayak mungkin Mission Impossible mungkin kayak gitu ya dan ya jadi cukup gitu doang sih untuk cara mengatasinya uh, mungkin juga untuk tutorialnya sih kayaknya ini cuman dikit doang ya kayak cuman ngobrol doang dan uh, kalian untuk ngefixnya, memang uh, saya nggak praktekin langsung karena biar nggak jadi lebih panjang aja sih biar nggak panjang banget untuk uh, videonya. Tapi intinya kayak gitu aja. Kalian bisa cari drivernya di Google. Kalau mungkin kalau kalian ada kaset laptop gitu, ya, itu biasanya kalau kalian beli laptop baru itu kasih kasetnya kan. Itu kalian instal aja driver uh, dari situ gitu. Kalian bisa cari v5122p uh, misalnya nama laptopnya atau kode laptopnya driver, contohnya kayak gitu aja dan nanti kalian bisa pilih untuk yang SR UK atau mungkin US atau mungkin ya terserah uh, lokasinya manapun. Tapi intinya kalian bisa uh, cari drivernya gitu. Di sini untuk drivernya ada VGA driver 2017, uh, enggak 2017 bisa dibilang terlalu baru sih untuk saya. Jadi saya di sini akan ganti ke Windows 8 dan uh, drivernya masih bisa di bisa diinstal juga gitu. Di sini saya pakai versi 2013 gitu, 2013 dan saat saya update ke laptop saya gitu ya yang VGA-nya ini memang laptopnya udah jadul juga terus saya update otomatis dari sini itu kursornya udah nggak uh, putus-putus lagi gitu jadi uh, lancar lah kursornya gitu dan uh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks so kecing bye-bye